Sangat menarik, sangat unik, sangat beragam juga Pada saat kita membicarakan masalah bagaimana cara, metode Agar apa yang kita hajatkan dikabulkan Atau bahkan di, dipercepat dikabulkannya sebuah doa atau harapan kita Itu satu pertanyaan menarik karena memang Apa ya, ya semua orang kan pengennya seperti itu gitu kan jadi ini suatu pembahasan obrolan yang sangat menarik. Ada metode banyak sekali metode. Saya juga ya mungkin di video-video sebelumnya juga menyampaikan salah met, salah satu salah apa salah satu metode metodenya. Kali ini saya juga memberikan metode lain. Walaupun kita topiknya masih sama, bagaimana cara agar apa yang menjadi hasrat kita dikabulkan atau maaf atau bahkan dipercepat agar dikabulkan itu ya dipercepat saya itu termasuk orang yang meyakini sebuah kayak apa hukum timbal balik ataupun mungkin apa yang kita beri bakal kita dapat lagi nah tapi mungkin ini bahasa saya mungkin agak sedikit kasar bahasa saya mungkin eh mungkin bukan kasar mungkin bahasa saya ataupun ucapan saya mungkin mungkin ada yang kurang berkenan. Saya minta maaf, tapi sebenarnya ini, ini hanya untuk penggambaran sederhana. Jadi sesuai dengan pemahaman saya berkait dengan hajat kita agar agar diberikan ke kita, syukur-syukur bisa lebih cepat itu saya itu menggunakan metode seperti kayak kita kayak barter. Barter dengan Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Karena saya itu lebih sebenarnya pengennya itu lebih sifatnya universal. Karena kan mungkin maaf buat teman saya Islam, tapi kan tapi kan mungkin para sahabat-sahabat di sini yang mungkin menonton kan mungkin kan tidak cuma Islam. Saya itu menggunakan bahasa Tuhan saja walaupun saya Islam, saya tetap tetap arahnya ke situ. Ya. Jadi pahami maaf. Jadi sifat semacam kita kayak barter dengan Tuhan atau tukeran dengan Tuhan. Jadi, contoh seperti ini kita pengen punya hajat apa ya contoh siapa ya pengen apa sih punya istri aja lah gitu waktu yang gampang gitu. kita pengen punya istri ya buat ini teman-teman yang jomblo, gitu ya, ya ini ini salah satunya itu jadi kayak gini misalnya kita punya istri jodoh hakikatnya kalau kita meyakini buat jodoh kita itu kan masih dipegang sama tuhan kalau kita Islam ya masih masih di tangan Allah lah istilah seperti di tangan Allah kita kasih gambaran seperti ini ya Allah itu jodoh saya yang yang masih di tangan kamu buat saya sih ngapa gitu loh ini buat saya sih ngapa sih ini gitu loh nah pasti kan pas kita minta itu minta jodoh kita yang masih di tangan Allah kan kita harus memberikan sesuatu dulu sama Allah kan kayak barter gitu tapi dipahami ini jangan jangan di konotasikan yang negatif jangan lo ya sesuatu yang dipegang sama Allah itu itu itu kita minta. Nah, mestinya kalau kita minta itu, kita kan mestinya ada tukerannya gitu loh. Gitu loh. Nah, tukerannya ini itu mestinya juga sesuai dengan nilai nilai jodoh yang dipegang sama Allah. Ya kita gambarkan saja kalau misalnya memang kita jodoh yang kita menginginkan jodoh yang kelas maaf ya, kelas ecek-ecek ya, penggantinya ya sedikit ataupun ringan kan gitu tapi kan mungkin kalau kita pengin pengin jodoh yang berkualitas kan penggantinya juga harus yang yang wah gitu loh hebat gitu ataupun mungkin yang bernilai tinggi gitu kan sesuai dengan sesuai dengan jodoh yang dipegang sama Tuhan itu ataupun Allah itu kita gitu. jadi ini sebenarnya mungkin mungkin pakai kalau pakai bahasa lain seperti kayak nadir seperti kayak Nader jadi kayak itu kerana jadi Solo seperti ini ya loh itu jodoh yang masih di tangan kamu. Buat saya sih, kenapa saya lebih membutuhkan itu? Tenang ya Allah, saya bakal ganti. Contoh, saya bakal ganti dengan saya menyantuni selama setahun anak yatim piatu. Jadi, itu kan sesuatu kalau pengganti yang Allah suka gitu loh. Jadi, ya, tadi mungkin mungkin perlu, perlu, perlu saya garis bawahi. Jadi, penggantinya barternya itu sesuatu yang Allah suka juga suka gitu loh. Jadi, biar Allah tuh, apa istilahnya ya? Ya enteng ataupun seneng ataupun iyalah ini buat kamu gitu loh. kita harus melakukan sesuatu untuk untuk barter. Dan dan sesuatu itu yang Allah suka gitu loh. Ya contoh kayak tadi yang, yang ngomong, "Ya lo itulah judul yang dipegang sama kamu buat saya lah." Tenang, saya ganti kayak gini. Saya nanti bakal saya janji saya selama 5 tahun saya setiap hari Jumat saya bakal menyantuni anak yatim gitu loh. Kan itu sesuatu yang Allah Allah suka dan insya Allah bakal dikasih. Ya contoh yang lain banyak ya Allahlah sinilah itu jodoh yang di tangan kamu buat saya nanti saya bakal memberangkatkan ibu saya umroh misalnya apa haji gitu itu kan sesuatu hal yang luar biasa insya Allah jodoh yang dipegang Allah juga nilainya tinggi gitu loh bukan kelas ecetec kalau penggantinya seperti itu gitu loh jadi contoh seperti itu. Atau mungkin, ya Allah, sinilah jodoh yang dipegang sama kamu, yang buat saya, itu sinilah. Saya lagi butuh itu, istilahnya Umur saya sudah sudah cukup, gitu. Sinilah, saya nanti bakal hatam Al-Quran, saya bakal menyumbang Al-Quran di masjid di kota saya, misalnya. Nah, kayak gitulah Intinya kita menukar. Jalannya itu, yakini itu, insya Allah judul. Saya itu punya beberapa pengalaman arah ke situ, pengalaman. Ada tetangga saya kebetulan beliau itu sudah menikah, agak lama lah, agak lama saya agak sedikit lupa tahunnya, beliau sudah menikah agak lama, tapi belum belum dapat keturunan. Dia ngobrol, tukar pikir ke saya, dia datang ke tempat saya, dia itu ngobrol. Saya memakai menerapkan metode ini. Anak kan sebuah rezeki dan anak kan tetap dipegang sama Allah kan akhirnya kan semua tuh sama Allah semua kan itu, Jadi saya ngomong sama sama tetangga saya itu, kamu apa sih rundingan aja gitu loh, istilahnya apa sih bahasa rundingan, aja rundingan ya di istilah kamu kayak negosiasi aja dengan, dengan Tuhan dengan Allah kamu negosiasi saja seolah-olah bahasa gampangnya seperti itu bukan nanti nanti pada perpegiannya ber negatif. nanti kayak kayak kita negosiasi aja dengan Tuhan. Ya Allah saya butuh anak ya Allah kasihlah anak buat saya itu yang masih sedikit kamu kasihlah sama saya. Nanti saya memberikan ini ya Allah itu. Saya bakal ganti dengan ini, ini. nanti kita semanganya menjadi kayaknya nader. Tapi nader yang dilakukan sebelumnya tadi bukan ber bukan berarti kayak nader kan sederhana dikasih baru baru baru kita bayar istilahnya kayak gitu. Hal ini dari awal. Jadi insya Allah pada saat mungkin Apa yang kita lakukan ini Membuat Allah senang dan dianggap cukup Sama Allah pasti dikasih dan banyak sekali Ada lagi contoh Jadi Ada ada orang yang datang ke tempat saya Dia itu memang waktu itu memang masalah Ini berkait dengan keuangan Dia memang lagi menghadapi Suatu apa isinya Semacam kayak Tender gitu, ah, kayak tender berdiri memang agak sedikit tinggi waktu itu. Saya mungkin kurang etis sama membicarakan nilai, tapi kan memang agak sedikit tinggi lah. Udah, udah bilangnya em M&A laser seperti itu bukan. Nah, saya, dia itu nanya sama saya bahwa, "Kang, bagaimana sih, yo, biar tender itu dimenangkan sama saya?" Gitu loh. Saya ngomong, "Udah, kamu tuker aja dengan, dengan sesuatu." Hakikatnya, kan rezeki juga Allah yang pegang kan, hakikatnya. Jadi kalau kamu nih ngomong aja sama Allah. Kamu negosiasi saja dengan Allah, ya Allah. Jadi bukan negosiasi dengan orang, dengan manusia. Negosiasi langsung dengan Allah. Karena Allah hakikatnya yang mengatur kita. Ya Allah itu tender buat saya lah. Nanti kalau saya menang ataupun saya dapat, nanti saya seperti ini, tapi harus konsumen kita. Gitu Dan alhamdulillah ya kena sama dia gitu. Loh. gitu loh. Kena sama dia alhamdulillah di jalan rezekinya dia, ya itu tapi memang butuh konsumen setelah memang emang kena memang harus harus memberikan apa yang tadinya itu menjadi hasil rundingan ataupun negosiasi. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya mudah ataupun sederhana. Tapi saya juga tetap harus mengingatkan bahwa tolong dipahami alur cerita yang tadi saya saya sampaikan. Jangan sampai menjadikan Anda itu mungkin malah jadi bingung Ataupun malah keliru dalam menyikapi Bahasa-bahasa yang tadi saya ucapkan juga sudah saya berusaha untuk sederhanakan Biar, biar lebih mudah dipahami. Kalau seperti itu ya tidak masalah pada saat mungkin teman-teman mungkin ada seri bingung bisa menghubungi saya secara lebih berarti tidak masalah uh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama yang minimal buat tambahan informasi, referensi, dan syukur-syukur solusi. Gitu. Karena kita kan manusia biasa kan yang, yang tidak lepas dari sebuah masalah kan seperti itu. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan, mungkin saran saya terakhir ya, yang penting kita selalu optimis lah. Kita selalu optimis, selalu, selalu, kita selalu berpikir positif. Bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada masalah yang tanpa solusi. Cuma tinggal kita mau atau tidak, istiqomah atau tidak, poinnya kan itu. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia.